kiri gimana sih saya dong Halo biasaamualaikum semuanya di video kali ini seperti biasa saya akan membagikan preset-pleet yang terbaru lagi guys ya Oke kita langsung aja simak satu persatu presetnya Lanjut ke bercerita yang kedua. Oke, lanjut ke bercerita yang ketiga, ya. Oke, lanjut ke wisata yang keempat. Oke, lanjut ke wisata yang kelima. Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-8. Oke lanjut ke presiden yang ke-9 Pusat mengabarkan Kalau ini waktunya killing bro Jajilah Killing bro Biasalah anak muda <muluh> Oke lanjut ke presiden yang ke-10 ya Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-11 <Susuk> Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-12 <Susuk>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 Oke okay, lanjut ke versi yang kelima belas. Oke okay, lanjut ke versi yang ke 16 belas. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-17 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-18 <SILENCIO>